Soal oh, suara coba, nomor, ini, soal nomor 15 ya. soal tes negeri SMA negeri ini ya. 15, jika faktor dari 8, dan 0 sama dengan bilangan prima kurang dari 10, dan S sama dengan bilangan asli kurang dari 11, maka Q min P. Angkat 1 sama dengan. Jadi, bilang asli kurang dari 11 tuh, berarti dari satu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini Ki ini. Nah, Ki ini jadi dia kimen Min P ini kita harus tahu dulu, ada di K, tidak katet di P. Jadi kalau nak kita bikin nah, caya ini. ini S, ya. semestanya nih di dalamnya ada lingkaran P sama K. Nah, yang ada di P maupun di K itu angka dua kan cuman, yang ada di P tidak katet di K itu angka satu empat delapan ada di kibaya tiga lima tujuh eh. nah tidak katet di p maupun di key, tapi ada di s dari satu sampai sebelas nih satu dua tiga empat ada lima dak katet eh lima ada ya eh, di key, eh. nah lima ada enam eh dak katet tujuh ada lapan ada sembilan eh bis itu sepuluh sama sebelas Oke jadi kalau dia nak nanya Q min p ini ada di k tapi tidak kata di p itu himpunannya tiga lima sama tujuh. Nah kalau dia dikasih tanda ini ini artinya aksen komplement jadi tidak katik di dalam jadi kita nak mendata selain angka tiga lima tujuh di dalam semesta ini Yalah 1, satu dua empat enam delapan sembilan Nah, dia fungsinya 10-11. Eh, 10 ya, 11-11 tuh tidak masuk dia. Kurang dari, kurang dari 11, bukan kurang dari sama dengan olehnya. Jadi kita pilihnya nya 1 1-2-4 6-8-10 nih, ya. Oke, itu nomor satu, eh soal pertama. Adena, bingung nih ini. Akbar Abda juara. Aman ya lah, Bu. Coba Kak ulang oh. lagi, Kak. Enggak perlu, itu tadi udah belum paham. Yuk, kita Langkah pertama kita daftar dulu. Eh, kita daftar dulu. P itu apa bay? Faktor dari delapan, apa bay? Bar. Seperti ini? Faktor dari delapan, satu, dua, empat, delapan. Nah baca lagi, apa nih? Kimpanchi, apa bay nih? Nah baca nama aninya. Juw. Bilangan prima kurang dari sepuluh dua. Nah, 7, itu 5, di pojoknya nih. Di pojoknya nih, apa angka berapa? Apa, bilangan prima kurang dari sepuluh dua tiga lima tujuh. Nah, habis itu apa lagi? Ini lanjut dibacanya, Bar Apa, Kak? Lanjut dibacanya soal ini dan S sama dengan N sama dengan. Bilangan asli kurang dari 11 Nah, S itu semesta maksudnya ya. Semesta itu iyalah yang di kota ini Nah, jadi kita bagi dua, Bar Ini namanya apa ini, Bar? Ingat, enggak? Diagram Diagram apa ini namanya? Diagram Diagram Venn ya. Jadi, diagram fan ini ada dua lingkaran ini Iyalah yang P sama kita, di bar nah kita nak masuk ke angku, seluruh angko P sama K ini di dalam lingkaran ini tapi kalau dia nah ada ada irisan irisan tu ada di P maupun di Ki. yalah angko dua kan sama-sama ada angko dua kan di P dan kini kan kita taruh di tengah nah kalau dia cuma ada di P taruh di sebelah kiri satu empat Cuma ada di Ki, taruh di kanan 357 Nah, dia yang tidak katik di dalam P dan Q Tapi ada di dalam semesta Itu Yolah, 6, 9, 10 ini ya. Nah, itu Coba nah, ada yang minggu gak? Ini? Nah Ngerti ya, bikin diagram fan Salin bar, kakek bar Ya Iya kak. Ini harus dibikin ya. Diagram fan nih. Jadi setelah kita buat, nah baru kita bikin yang Kmin P. Artinya ada di K, diimpunan K tapi tidak kate di P. Itu angka tiga lima sama tuh tujuh weh Nah, tapi dia dikasihnya pangkat satu Pangkat satu ini aksen namanya tuh eh Jadi dia justru bukan 357 nih yang diambil. Selain dari 3, 5, dan 7 itu 1, 2, 4, 8, 9, 10. Nah, itulah D. Ya. Jadi kalau aksen ini artinya selain... Kanan tersebut, maksudnya yang tersebut ini, P ini selain dari P ya? Eh, masih ada yang memang enggak. Ini nanti lanjut, deh Enggak, enggak, lanjut. Mm -hmm. Nah, apa coba. Baca abda, nomor 16. Hmm. nomor namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? panjang namanya? Apa namanya? Meter dan lebar 2x, eh, uh, tambah satu meter. Jika keliling taman 38 meter, maka luas taman adalah... nah, inilah ya, skenario-nya. Rumus keliling persegi panjang apa? Abah, p kali l eh, dua kali PL. 2 kali panjang tambah lebar Nah jadi 38 ini dua kali berapa hasilnya 38 itu berarti 38 bagi 2 dulu kan 19 ya oke panjangnya sini 3x-2 lebarnya 2x plus 1 nah ini jadi 3x tambah 2x berapa Abda Mau eh min 2 tambah 1, min 1. Nah, ini pindah ruas ke, eh? 19 tambah 1, 20. 5 kali berapa hasilnya 20? 4 eh, oke, berarti panjangnya 3 kali 4, 12, kurang 2, 10, 2 kali 4 tambah 1. 8 ya, 8 tambah 1 9 Jadi dapat nih Panjang 10 Lebar 9 Nah berapa tuh perkalian ya 10 kali 9 90 eh. Jadi Kejadian gabungan antara pelajaran geometri Ya tentang bangun datar dan juga aljabar eh. Nah itu kalau kalian kan biasanya belajar cemenang kobe ya Oke 16 jangan nih Ada yang bingung Si Jora sama si ini Akbar Terbayang lah ya Lanjut ya Nomor 17 ya Kebayang Ozora Perhatikan diagram Venn di bawah ini. Jika BC adalah komplement himpunan B, maka A apa aja? Nah, kalau ini dia ini gambar ininya. Venn jadi jika BC adalah komplement imponan B, A irisan dari komplement B. Nah itu. ada Tidak. Arti B komplement, Jor. Hmm. Jadi ada, di, ada yang tidak khawatir di B maksudnya itu ya nah, Di sini nih B komplementnya itu berarti di luar dari B ada 1 2 4 7 Sama 9 Nah yang di dalam A itu kan ada 1 2 4 3 8 Jadi ada di A sekaligus ada di komplement B itu angka berapa beh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 ini tadi B komplemen, ya. Oke itu, ya. Jadi masing-masing pilihan di sini ada analisisnya galop. Oke, lanjut ya nomor 18, ya. ba nomor 18 ya nomor 18 diketahui FX sama dengan 3x minus 2gamgu kurung buka X plus 1 nilai x min 2 adalah nah ini jadi kakek 3 kali min dua dikurang 2. Ya. Min 2 tambah satu ya. Min 6 min dua dikali min 1. Min 8 jadi dikali min satu ya. Min kali min plus. Nah, plus 8. Nih. Oke, itu substitusi aja deh. Lanjut ya. Eh. Nomor 19 nih. Akbar coba. Mbak berapa Kak? 19 ya? ya? Asep naik taksi sejauh 19 km. Berapakah yang harus membayar menurut tarif pada grafik tersebut? Nah jadi ini bikin persamaan garis. ya sih. Anggap ini 2 ini X1, 4 X2 ya. nih Y1, Y2. Jadi kayaknya ini ada gradien kemiringan, Y2-Y1 per X2-X1. 22-14 per 4-2 ya. 8 bagi 2 tuh 4. Nah kalau gradien ini, rumusnya kan rumus untuk Y-Y1 sama M dikali X-X1 ya. Y min Y1 14, M nya 4, X min 2 ya. Jadi Y min 14, 3 kali 4, X min 8, 4 X min 8 plus 14. Nah, Y ini jadi 4 X plus 6. Nah, kalau dia na 19 kilo, 19 ini berarti X keempat lah, anggapnya. Jadi dia Y sama dengan 4 kali 19, tambah 6 ya. 76 tambah 6, 82 aja nih. Nah, tuh. Ya, ini jadi, nomor 19 ini pakai persamaan garis. Nah, itu. Ya. Oh, 11 ini terlewat. Nah lanjut 11 dulu. V si Dora, 11. Jumlah bilangan kelipatan 12 antara 100 dan 300 adalah Oke, jadi kalau kelipatan 12 setelah 100 yang paling dekat tuh 108 ya. 12 kali 9 kan. Paling deket ke 100 karena kalau kita kurang ke 96 itu kurang dari 100 Jadi suku pertamonya sesapan. Nah kalau 300 nih bagi 12 25 rasanya 24 kurang Nah ya, Jadi kita Sebelum 300 itu dikurang 12. Kurang ya. 1, 288. UN-288. Jadi kalau jumlah, ya, jumlah ini berarti yang ditanya rumus SN. SN sama dengan N per 2 dikali, dikali U1 tambah UN. Ya. Dan kita belum ada nilai N. Jadi diambil dari UN... A ditambah N-1 ya, kali B. 288 sama dengan A-100. Bedanya ini kelipatan 12 ya, 12 waktu bedanya. 288-100, 188, 12 kali N-1. Nah ini, selesai apa-apa 12? 14 ya. 2 9 8 8 hanya 108 sore ya. jadi 180 bagi 12 itu 15 ya. 15 sama dengan n 1 n 16 jadi ya nah jadi kayak 16 per dua u satu nya 108 un nya 288 nih ya. 8 kali 6 9 396 Yo, ya dona 6 9 3 8 4 7 2 6 7 3 1 6 8 b jadi musinya Oke, kalau nomor 12, nih, pemfaktoran. Cari Fpb 12xj kuadrat 16x kuadrat. Eh. 4 x 3y 4x. Eh. Nah, kalau ini 5x tambah 15. Kurang 25 sama dengan 12x. Min 3 ya. Eh. 12x min 5x. Min 10 tambah 3, min 7 eh X nya min 1 jadi, jadi kaget Min 1 kurang 1, min 2 Wabarnya Nah kalau suku ke 80 Ini U1 eh Loncatnya 9, kalau ini kan S9 11, eh. 13 Menjadi nah, itu loncat loncat berantai ya. loncat 9 loncat 11, loncat 13 yang bawahnya sama-sama loncat 2 nah, yang bawah ini disamakan dengan A ini jadi suku N nya UN nya rumusnya an kuadrat plus BN plus C ya. jadi nak nyari A nya 2A dari 2 ini 2A sama dengan 2 berarti A nya 2 bagi 2, 1 kalau 9 ini kakek sama dengan 3 tambah B, A nya 1. Jadi 3 tambah B sama dengan 9. B nya 9, kurang 10, 15 12, 13, 14, 16, 17, 18, 16, 17, 18, 12, 13, 14, Jadi 7 tambah c sama dengan 15, c-nya 8 ini. Nah, jadi dapat ini. a-nya 1, 1n kuadrat ya, n dululah. b-nya 6n, c-nya 8 ya. Nah, jadi suku ke-80 80 kuadrat tambah 6 kali 80 tambah 8. Nah, ini jadi 6400 tambah 480 tambah 8 jadi ini 68 3 kali ya. ini soal deret favorit deh, jadi kalian harus pisau untuk tes sendiri ini ya. oke, ini ada yang bingung tidak nih? lah ya Kan kalau dan bingung salin nih, nggak disalin, kalau udah disalin tambah bingung harus ngorek, eh, nah, ini kan foto-fotonya lengkap, tinggal dienggawe di foto nih, ya lah, kata pertanyaannya jadilah eh.